Cristiano Ronaldo adalah pesepak bola yang sudah cukup lama dikenal memiliki perhatian khusus pada agama Islam. Dirinya pun mempunyai beberapa teman yang Muslim, maka tak heran jika Ronaldo sangat respect kepada agama Islam. Di antara teman-teman Ronaldo yang Islam bahkan menyatakan jika bintang timnas Portugal itu sangat tertarik dengan ajaran Islam. Ronaldo pun pernah berkata jika dirinya begitu tenang dan damai ketika mendengarkan temannya membaca lantunan ayat suci Al-Quran pasalnya dirinya begitu menghargai teman-temannya yang beragama Islam. Bye. Pernah di dalam sebuah live Instagram miliknya, dia Arabik. mengucapkan salam kepada fansnya. Hal ini tentu membuat bangga bagi fans Ronaldo yang muslim. Assalamualaikum. Dan baru-baru ini dalam sebuah kesempatan, Ronaldo nampak mengucapkan lavats Allah saat melakukan video call dengan Mehdi Benatia. Hal tersebut terjadi kala Benatia mengucapkan selamat kepada mantan rekannya di tim Juve yang telah berhasil menggondol status Jawara Serie A. Benatia sendiri adalah pemain Muslim yang berasal dari Maroko. Dirinya pernah membela Juventus selama dua setengah musim sebelum akhirnya pindah ke Liga Qatar. Adem ya rasanya, sepak bola bukan hanya untuk mencetak gol dan menang, tapi juga tentang menghargai sesama. Respect Cristiano Ronaldo